ini langsung diinfokan oleh Bang Boril di laman akun Instagram pribadi miliknya bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan kembali tampil malam hari ini di panggung Indosiar dalam acara Dangdut Akademi Babak 50-50 Di da-5, bersahabat ya, kita simak di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Bang Boril: "Bismillah, jangan lupa malam ini Dangdut Akademi." babak 50-50 ada penampilan mereka berdua leslar jangan lupa live hanya di pantengin pantengin channelnya Terima kasih itulah info resmi langsung dari Bang Borel mengenai jadwal Bunda Lesti Papa Bilar yang akan hadir di panggung Indosiar untuk memberikan kejutan dan pastinya vitamin-vitamin bahagia langsung oleh Lesti dan Bilar di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari akun Elinis Dayuni mengatakan Alhamdulillah setelah istirahan satu hari siap begadang lagi ada panda abang El tuh Ini kabar baik banget ya untuk warga Konoha Siap-siap begadang lagi malam hari ini ada penampilan Lesti dan Rizky Bilar satu paket di Indosiar Kemudian disimak juga persahabat ini ada momen spesial Cidukan Vitamin juga Saat Papa Bilar, Bunda El, Abang Fatih juga ikut naik kapal Saat di Lampung, persahabat, dia masih gak bisa move on banget dengan momen Cidukan di Lampung Ketika Leslar naik kapal Dan perhatikan ya, Bunda Lesli sangat menikmati Dan kita salvak sama Papa Bilar yang tentunya dia takut naik kapal ya karena mabok katanya tuh, Bunda lesti mah happy aja, aduh Allah keren banget ya idola kesayangan kita Di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Altar Mimi Handayani mengatakan Lakinya kayaknya takut tapi bininya happy banget ya bun katanya tuh dan ada jawaban komentar dari akun seriani 1662 mengatakan Antara takut dan mabok lauci kayaknya katanya tuh Ini sih cute banget ya Papa Bui Emang selalu bikin salvo keluarga konoha dia ya. naik kapal Sepertinya mabok atau mungkin rasa takut nih persahabat, ya Ini cute banget Dan kita lihat juga persahabatnya ke komentar berikutnya dari akun Instagram 081349669224 mengatakan Kayaknya sang kejora itu yang nginterin speedboardnya Gak sabar vlognya seru nih katanya tuh Wow <laughs> Ini sih cute banget ya makin gak sabar Menyaksikan vlog dari Leslar Entertainment Momen di Lampung Kemudian juga persahabat ya Kita nggak bisa melfon juga dengan tentunya momen semalam Saat bunda lesti Ini main badminton bareng dengan Toba Boys Badminton Club ya dan namun kita juga self kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat.ing underscore leslar Perhatikan persahabat, sisa semalam Satu, vote diamond award dengan like di Instagram, Facebook, dan Twitter ectv Yang kedua, voting juga di aplikasi video Yang ketiga, SMS sebanyak-banyaknya Ke 97288 Berikutnya yang keempat, ternak akunnya jangan lupa ya Itu info nih persahabat untuk warga Konoha Mana nih untuk semuanya yang selalu setia kepada Leslario sama-sama kita dukung dan selalu kita support yang terbaik untuk Leslar karena BBL ini tertinggal dipersabati oleh Ryanza. Ryanza mendapatkan like aja 128.000 lebih. Dan lihat Abang Fatih Masih 44 ribu Untuk likes-nya ya. Yuk sama-sama terus kita kejar Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan Abang L Tentunya bisa memenangkan Di Ajang Infotainment Award 2022 Dalam kategori Georgians Baby Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Abang El juga masuk nominasi Yuk dukung penuh Tentunya hirakon saja markona-markona yang selalu nyinyir yang selalu mau minta, yang selalu berkomentar tidak baik, kita hempaskan Kita hiraukan kita fokus dengan tujuan mendukung idola kesayangan kita di ajang manapun Dan kita lihat juga persahabat ya info penting dari L2W mengenai ajang Infotainment Award 2022 Ayo ikutan Les Lovers donasi pulsa untuk Infotainment Award kita simak di kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi buat yang mau support Lesler di Infotainment World Tapi mungkin nggak ada waktu atau ada di luar negeri Nggak sempat SMS, ayo ikutan donasi pulsa segera dml L2W Tuh persahabat ya, diringankan Untuk kalian semua bila mana banyak kesibukan Yang tidak bisa voting Langsung aja donasi pulsa ke akun L2W Kalian tentunya semangat terus Mudah-mudahan kita semakin kompak Kemudian juga persahabat Perhatikan di igasnya Dede Prawira Dua jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan persahabat, ya lagi berada di kantor Landstar Entertainment Ketawa tengah malam sama dua Produser katanya tuh Wow ini keren banget ya LE. Mudah-mudahan semakin sukses Semakin jaya dan semoga selalu Memberikan kejutan untuk kita Semuanya